Anjing, Yot. anjing Pus, Pak, jangan gitu ngomongnya kasar Itu ada anjing, Yot Itu si Kona, Pak Tau <tuk> <tuk> <tuk> aja lu Tau emang lu kayak anjing Ayo, ayo. Silahkan masuk, Pak. Iya, iya. Makasih, ya. Udah kita di sini aja, Yot. Itu urusan orang dewasa. Ada apa ya, Pak? Oh, gini, Pak. Mohon maaf ini sebelumnya, ya. <gih> Jangan kesinggung dulu. Jadi saya punya rumah di seberang sana, Pak. Kebetulan rumah itu kosong. Bekas rumah saya dulu. Kira-kira Bapak mau nggak tempatin rumahnya? Um... Maksudnya ngontrak apa gimana, Pak? Oh, nggak usah, nggak usah Saya sih cuma butuh orang buat ngerawat rumahnya itu Itu pun kalau Bapak nggak keberatan sih, Pak Ya, hitung-hitung biar rumah saya nggak terbengkalai gitu loh, Pak maksudnya Eh, uh, Aduh, saya jadi nggak enak, Pak Bapak mau? Ya, mau banget sih, Pak Hihihi. Kebetulan rumah yang lagi saya tinggal itu tanah dari desa, Pak Maklumlah, Pak Oh iya, makanya saya nawarin siapa tahu bisa bantu Bapak juga gitu loh Aduh, saya nggak bisa ngomong apa apa bapak udah terlalu baik sama saya, bapak udah bantu saya dapat kerjaan yang layak, sekarang malah bapak kasih saya tempat tinggal juga pak? nggak apa-apa, santai aja pak. kita sesama manusia harus saling tolong menolong. ah, elah, pelan pelan ngapa yot? ye, gimana sih? lu yang ngajak? ya udah, ayo lagi ah, abc, ABC ada, ada berat. D uh, dinosaurus, <laughs> mau apa lu? Ayo lagi lagi lagi. ABC ada, ada berapa? Apa? A B C D E F panda, bukan pakai F konak konak, pakai P, P panda panda begitu? Apaan? Panda, udah kayak orang Arab lu? <laughs> udah sini sini tangan lu gue jepret alasan aja lu? Iya, yeah, udah kalau gitu gue juga ada nih. Apa lu? Wing Win Nah, mau apa lu? Ah, curang lu Lagi-lagi Ah, elah A -B -C A -B -C ada berapa? H A, B, C, D, E, F, G Nih H, I, J, K, L, M, N, O, P, G, R, S, T, U, V, W, H, Y, J, A, A Ayam hmm, ah. Anak ayam, mau apa lu? Ya gak bisa lah nak. Kenan ayam ayam juga itu. Ya tapi ini anaknya Yot Lu bisa nggak sih main abc? Lu yang dari tadi curang Tai Ya udah gitu aja ya pak. Besok langsung isi aja rumahnya ya. Ya paling bersihin dulu lah dikit dikit. Nanti biar anak saya suruh bantuin. Eh uh, iya iya pak. Makasih ya pak. Besok saya mulai angkutin barang saya yang di rumah kesini kok. Ya udah. Ya, udah urutan dari A aja sampai Z ya. Yaudah, ya udah, iya, iya, gue ikutin dari A ya. Kan udah tadi, aman. Ah, oke okay, bebe. bebek yeah. Bapanya bebek. Iya, bapaknya bebek. Iya, mau apa lu. Di <laughs> sisi tadi, lu aja bisa. Ya udah, C. Cacing cucunya, cacing. D. D. Udah tadi ya, domba ya. Sekarang, eh, elang elang nung se bisa. Wah, <laughs> capek gua. Iya, yeah. ya udah. Bosen. gak bener lu mainnya. Ah, edah Lama banget nih orang tua kalau udah ngobrol Sekak amat Mana sekak sih pak Aduh, aduh Bisa main catur nggak, pak Assalamualaikum Dot, permisi Sepeda Lah lu, ngapain ah Si peot mau pindahan rumah Lu mau bantuin kakak Hah? Rumahnya dipindahin Edah, lu kira rumah keong? Isinya PA. Oh. Inah <tik> kemana? Itu rumah lama gua kan kosong. Nah, suruh ditempatin sama bapak gua kemarin. Widih, baik banget bapak Luna. Nak. <tik> Kita harus saling membantu, Dot, satu sama lain. Ya udah sekalian rumah gua renovin, Nak. Edah, kawinin dulu, malu sama bapak gua. <tik> Mana mau, emak gua sama bapak lu yang begitu. Begitu gimana maksud lu, ha? Eh, uh, enggak-enggak, Nak, bercanda. Ya udah ayo ah, ke rumah si Robi dulu yuk, susulin dia. Ya udah bentar bentar gua ganti baju dulu ya. Eh, kutil, ngapain lu pakai daster? <guluh> gua habis jualan di TikTok, Nak. Keranjang kuning itu. Yang enggak daster juga kali dot jualannya. Bantuin ibu gua, Nak. Edah, bawel lu. Iya, <guluh> yeah, anak yang berbakti. Ya udah ya udah cepet ah. Lu pindahan, Yot Ihihi, Iya, Bi Mantep lah, Yot Rumah lu jadi deket sama kita-kita jadinya Ihihi, Iya, Bi Bisa ngopi bareng dong kita berempat Iya, <Ling> iya Gimana, Yot Kita bantuin apa nih? Udah, santai aja Barangnya juga gak banyak kok Iya, yang apa-apa, Yot Kali aja kita bisa bantu dikit-dikit Yaudah, iya Ayo, ayo deh Yot Angkat lemari dulu nih, Yot Iya, iya Ayo, ayo Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Bantuin, wey Gak ada yang lebih enteng, nak? Eh, uh, kagak ada, pi, Ini udah paling kecil. Oh. Tahu kau tongan, nak? Ah, nggak usah, nggak usah. Gua bisa sendiri kok. Ya, bisa lah, Tai. <laughs> Dot, mending gua sendiri deh. Biar si Kona sama lu. Iya, iya. Tuman tuh anak. Dia yang paling semangat pas ngajak, tapi kerjanya malah begitu. Ya udah, sono cari yang paling berat, gi. Iya, <tuk> iya, bi. Nah, bantu gua dulu, yuk. Angkat lemari satu lagi. Ah, iya, iya, iya, ayo, ayo lu belah sono ya. Oke, okay, oke, okay. angkat bawahnya ya, nah. Oke, okay. tuh dua tiga. <tuk> maju, bukan mundur. Tai ini gua maju. Ah, ya, ke sini majunya. Nah, ah, udah, bawa masing-masing aja. Elah, lalu dah gak bener tuh anak bi, hmm, kenapa? maunya bawa yang enteng-enteng doang. diran gotong lemari kebelah dua kayak tetanik. Hah, masa? iya. untung lemari plastik. lu bawa apaan itu bi? eh, <tuk> <tuk> uh, anu, tunggu tunggu dot, gue jelasin dot. ah, samanya lu kepet. Ih, yang berat-berat udah habis dot, suher dah. tuh apaan? lu gak lihat ha? itu berat dot, sumpah dah. lemah lu tahu nggak? yang beginian mah gue juga bisa angkut sendiri. ya udah sono. Bi, beginian doang juga. terlalu dah. udah semua ini ini lemari satu lagi kagak masuk mang lah ini kosong nih eh ini mah buat tempat duduk saya mang je gampang duduk mah yang penting barang dulu masuk tahu lu konak turun dulu nak dioga ya ini gimana nak lu tega ninggalin lemari sendirian ye lemari gua bukan ya jangan gitu nak turun dulu turun dulu nggak bakal beres beres kalau gini caranya kagak Ed dah dibilang buat duduk Shh, mang Udah, biarin di anak sultan. Yeh, bodo amat. Mau anak sultan, kek. Mau anak setan, kek. tetap aja ini lemari kudu masuk. Ini gua rumah dapat dari bapaknya, Mang. Oh, masa? Lu juga. Yang bayar bapaknya nanti di sana. Waduh. Makanya. Oh. Terus gimana? Udah, tumpuk aja di depan. nggak apa-apa, barang gua rusak juga. ya udah kalau gitulah. Jah, <laughs> parah si asli. Lu ke ke di situ aja, nak. Iya, edah. Lu gak tahu gua capek abis angkat-angkat barang. Barang apaan, ha? Baskom doang yang lu bawa dari tadi, sama lemari barusan. Jijijijijijij, sendok, garpu juga. Allah, oh, pakbar. Siapa kalau bukan gua yang bawa sendok tadi, ayo. Udah, udah. Kapan ini mau berangkatnya? Udah, udah, udah beres nih. Yaudah, badan naik, Gih. Mau berangkat nih. Ayo, ayo, ayo, Bi. Ayo, ayo, ayo, berangkat. Tarik pir. iya. Udah semua nih ya. Gak ada yang ketinggalan kan? Udah, beres. Rumah. Gua pamit dulu ya. Makan udah mau nampung kita berteduh selama ini. Makasih juga udah mau nemenin kita selama hidup susah di situ. Udah nih ya. Pak! Bapak! Pak! Bentar-bentar ada ketinggalan! Apaan, Yot? Si Aris, Pak! Astagfirullahaladzim! Lupa, Bapak, Yot! Aris! Aris! Udah, Yot. Lu di sini aja biar Bapak yang nyusulin. Siapa emang si Aris? Dia udah kita anggap keluarga sendiri, nah. Lah, luyot, Untung aja inget. Yah, gila lu. Hampir aja lu tinggal. Iya, gue lupa, dot. Ya ampun. Maafin gue, Aris. Gimana pak? Ada nih, ada lagi main. Ya udah naikin pak. Jangan Badung ya, Aris. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> ya! <tuh> <tuk> Makan tuh tempat duduk enak. Gua doain berat tuh kambing. Makannya, jangan serakah. Kena tanya kan lu. <tuk> Papa. Pi, <tuk> tuker bi, lu di sini duduknya. <tuk> Oga, oh, mending di sini. Walaupun berdiri tapi nggak bau. Dot, lu kan sahabat sejati gua. Dot, pindah yuk. Nggak, hari ini gua mau suan dulu. Iya. <tuk> Yot, coba ituin kayak kambing lu nih ah. Aris, Aris betah duduk di situ apa katanya yot Betah katanya <laughs> Sialan lu yot <laughs> lu bisa bahasa kambing juga yot bisa dikit dikit nempak coba tanya yot dia lagi pengen apa aris Be -be -be -be -be. apa tuh artinya dia kebelet pengen berak boleh nggak berak di situ katanya yot yot, yot yot jangan yot please yot ya kagalah nak nggak mungkin kambing gue berak sembarangan ih <laughs> makasih yot coba suruh dia loncat yot suruh loncat oke Aris mel dan dan iya tai lu tunggu lebaran haji gua potong-potong lu jadi sate lu udah ngisi period buat besok ya yeah, dia tidur <tune> enak juga sih tidur di mobil ya tidur ah <laughs> Mumpung pada tidur, gua lempar lu di sini, Ris. Hmm, Bentar-bentar, kalau dilempar dia mati, gua males kelayat. perasaan gue nggak bawa kambing dah apa iya gua lupa tapi ah, kalau ini paket pasti pakai bubble wrap atau enggak kardus ah pikun gua paket ya tunggu atas nama kona pak ya ya ya udah bayar udah pak udah pesen apaan si kona bentar ya Guling olah iya dia nggak punya bantal guling ya udah makasih hmm, apa dia pesen kambing juga enggak ya ah kambing Iya, soalnya ini ada kambing di sini, Pak. Ngapain dia pesan kambing? Bentar, kambing bantal guling. Kambing guling. Kambing guling. Oh iya, punya si Kona ini. Ya udah turunin, Pak. Iya, iya, Pak. Mari, Pak. Ya, makasih. Aris! Aris! Lu ngapain ke rumah gua, ha? Aris! lu bisa duluan, Ris? Me me me. Jo, apa katanya, Yot? Dia sengaja naik ojek ke sini, enggak betah duduk bareng si Kona. Kambing jahanam, Kona, Kona itu kamu pesen kambing buat apa? Hah, siapa yang pesen kambing? Lah, itu itu kambing si Peot, mau dari rumahnya. Lah, kalau ini bantal guling, nah itu baru paket Kona. Lah, tapi tadi ada tukang paket, alah pusing, Pak Badot Oh, halo, Pak Rungkad, udah beres semua para botannya? udah, Pak, udah beres semua. Ya, udah, langsung aja, Pak, dibersihin dulu rumahnya, ya nanti langsung aja diisi nggak apa-apa mm, mau minta kunci rumahnya pak oh nggak saya kunci kok langsung aja pak oh baik baik kalau gitu pak oh nah antar mereka ke rumah lama kita si unjuk tempatnya di mana iya iya pak ya udah ayo, ayo ayo Deket kok tinggal beberapa meter lagi ayo ayo ayo mari pak ya ya Tara kita sampai yo iya pak ini rumah buat kita, apa buat si Aris? Si Aris juga nggak bakal mau. Kita sampai. <tuk> Yod? Iya, Pak. Ini rumah buat kita, apa buat si Aris? Si Aris juga nggak bakal mau, Pak. <tuk> iya, yeah. kok pada diem. Ayo masukin mobilnya ke dalam. Eh, dah, ini sutradara. Kusiknya malah sedih. Bukan seneng dikasih rumah baru Gimana Gua mau seneng nak? Rumah lu riot begitu Gak ada bedanya sama rumah gua. Khus oh, Yot, gak boleh gitu Walau bagaimanapun kita harus menghargai pemberian orang lain Ya tapi pak, Bet udah terlalu berharap banyak sama rumah baru ini Bet pikir rumahnya bagus, tembok Seenggaknya ada perbedaan sama rumah lama Udah Yot, gak apa-apa Kita jadi orang harus tahu diri Yot Tagian, mending di sini, Yot. Lu dekat sama teman-teman lu. Duh, gua bingung. Di sisi lain, keluarga si Kona udah baik. Masih rumah segala. Tapi di sisi lain, kebodohannya bisa nyakitin keluarga si Peot. Harusnya gak gini caranya, nak. Ini terlalu patahin semangat orang. Eh, dah. Malah pada ngelamun. Ayo, masukin mobilnya. Pak, yang sabar ya. Peot tahu perasaan bapak. Pasti ini gak seperti yang bapak harapkan. Ayo, ayo, Yot. Angkutin barangnya. Iya, ayo, ayo, ayo. Masukin mobilnya. Terus, terus, terus. Kiri dikit, kiri dikit. Iya, iya, iya, iya. mundur, mundur. Off, off. Udah, udah, pas. Terus, terus aja. Belum, masih jauh. Lah, udah, nah, di sini aja. Jangan mepet, mepet lah. Ed, eh, dah. Bukan ini rumahnya. Hah? Oh, no, no, di belakang, Bu Seta. Pak, yang ini rumahnya, Pak. <laughs> ya, ya, emang itu ya. Pak, sini, Pak. Sama lu, lu bisa bahagiain orang dengan cara lu sendiri Ah, biasa aja, Dot Gak usah begitu Gue cuma gak mau lihat teman kesusahan Ah, gue pikir tadinya lu ngasih rumah gubuk itu nah Kagak lah, Dot Gue juga punya perasaan Semoga kita bisa terus berbuat baik, ya, nak Sampai tua Biar rezeki kita lancar udah ayo-ayo, guys, angkutin Ayo-ayo-ayo Gas, sih Kona biar nggak bawa baskom lagi. Ah iya, udah ya udah. Kona urusan gua. Oke okay, oke. Okay. Nah, tuang lemari kayu ya sama gua ya. Oke oke. Udah ayo. Yot, ini mau taruh mana Yot? Tamar lah PA ya kali taruh atas genteng. Ya maksudnya kamar mana ini? Sini aja nih kamar belakang. Ya udah, yaudah, yuk. Epanya aja kesini, nih, Dok. Tuh apaan tuh? Singkirin dulu ya. Oh nah, di kamar belakang ada peti rahasia punya papa. Nanti tolong ambilin ya, bawa kesini. Oh iya iya pak, siap. Oh iya. Ingat, Pula. jangan Pula. dibuka. Ya, iya iya. Iya. Biar gua aja. Ya udah, ayo geser sini, dok. Oh iya. Ingat, iya. jangan dibuka. Pak. Astaga, ada ya, apa ini? biasanya gelas pecah menandakan pirasat buruk ini toren air